istighfar Astaghfirullah wa atubu termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar yang yang terutama yang luar biasa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa bika min abu'u laka wa abu'u Ya Allah kalau kita fahami doa ini luar biasa Oleh kerana itu kata Rasulullah Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Kemudian di malam hari Dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar Masuk surga Masuk surga Berarti ini salah satu doa Yang menjaminkan dengan mudah masuk surga jadi empat hal yang mendatangkan rizki Bukan kita mencarinya Dia yang datang kemari Abang lagi saat mencari lebih mudah Qiyamul lail Salat malam Tapi dalam bahasa Mohon maaf Bapak Ibu Dalam bahasa Arab disebut Qiyamul lail Bukan salat Tapi kalau di Dalam bahasa kita salat Tapi kenapa di situ Qiyamul lail diberikan eh qiyamul layl qiyam qiyam qiyam artinya berdiri berarti lama sakin lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul layl qum qumil layla ya Ayyuhal Muzammil apa terus qumil lay berdirilah saat malam berdirilah bukan salatlah malam tidak berdirilah malam hari itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul Lail. Yang kedua, barbaniya istighfar. Yang ketiga, barbaniya sedekah. Sebenarnya bukan istilah barbaniya sedekah, kadang-kadang orang bersedekah Seratus juta udah saya saya, saya sudah bersedekah seratus juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud barbaniya sedekah itu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 Itu kata taahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada ada berjanjian antara kita dalam saudara. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati kita terus? Kerjasama. Kita beri Allah ganti berkah saudara. Kita beri lagi Allah ganti masih terus. Kita beri masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya saudara.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 Di pagi hari pun, betang hari. Amman huwaqani tun ana al-laili sajidan waqaima, sajidan waqaima. Jadi bapa ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat, diulangi berkali-kali. Walaupun baca surah bendek, tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah. Bapak ibu hanya hafal qulhu.